Yo halo guys, kembali lagi di channel Bebas Slot ya guys ya. gak usah lama-lama kita main langsung aja di taruhan 1.200 ya guys ya, benar aktif sebanyak 30 spin. Kita kembali bermain Ganesha dewa kesayangan kita guys. Dewa Zeus mamang uuh oh, guys, oke. Okay. Di sini kelihatan gua ada 200.000 ya guys ya. Mau target gue mau kecil, mau gede menang kecil, menang gede gue bakalan guide aja ya guys ya hmm, buat kalian yang lagi nonton jangan lupa di like, di comment, di subscribe guys jangan lupa oke okay. konten ini aja konten sebatas hiburan saja guys ya semoga kalian dapatkan hibur dan dapat menjadikan polanya sebagai referensi saja guys Oke okay. Mari, join guys kalian iya, apakah dapat aja ya? Oke. Okay. tiga kali lagi. Aduh, slatternya, guys. Kelat turunnya, wih. Sayang banget. Oke, okay, ya habis, guys. Di sini gua langsung spin turbo sebanyak 30. Dan aktif kali 100, kan kali merah aja, enggak dapet cuy sayang banget guys say oke okay, tambah lagi yuk bisa yuk ayo dong dapet lah let's go Ya. Ya anjir. Belum dapat guys, belum dapat. Belum dapat nih guys, saya dong dapat lah. Kita tunggu saja nih pasti dapat guys. Udah seperti ini anjir. Hai petir Zeus. Bisa satu kali lagi. Oke, okay, habis guys. Hmm. entar ya guys, oke, okay. uh, gua langsung beli ya di sini gua langsung coba beli. Let's go. Oke okay, kali lima dapat 900 ratus. Change change cuy mantap mantap. Oke okay, lumayan kali lima pertama guys sembilan ribu kan tuh. Kali 4 dapat lagi, nice. Bagus sekali. Kali 9. Tambah lagi, kali 5. Aduh, ada petir. Ya, lipat tuh. Nah, dapat 11. Sumban, yes. dapet biru. Nah, Merah lagi dapet. Nice, dapat biru nih. Warah lagi dapat. Nice. Ungu. Aduh, ini kurang satu, cuy kurang satu anjir guys dapat Mega doang gak apa-apa kali 11 lanjutkan eh okay. kalau 80 biru dapat umum oh, nih dapatnya oh iya dong umum oh, oh, oh. tuh anjir mana petirnya Zeus Yah si Zeus gak dapat ini guys oke okay. kali dua dapat-dapat ihh kali lima belas mantap dapat nice guys lumayan nice bro. tambah lagi oke okay, kali 9 dapat ih cakep itu ya guys yang buat tunggu tunggu tuh. 23, eh, 22, 26, 28, bus dua tiga eh dua dua 28 enam dua delapan bus dapat sensasional sensasional guys nice bro. tambah lagi Oh mantep nih Wiji cakep itu dong anjir anjir deus mantul guys oke okay. ayo 33 sensasi lagi guys 156.000 ya lumayan banget mantap oke okay. kali dua dapat lagi cincin ya mantul Bumbu hanya mudah kecuali kain bawah atau dapat. Oke, dapat lagi saja sih. Anak saya empat ribu, guys. Banyak sekali anjir, entah apa okay, dapat. Oke, dapat lagi ay dong, dapat lagi dong. Jadi, hmm, kalau empat puluh guys. Oke, okay. jadi ditotalkan dapat berapa ya, kita guys? Tentara ya. Ya, dapat 478.000 selalu jadi 525.000 Mantap sekali, oke okay, buat kalian yang ingin nonton. Terima kasih dan nonton. See you next video, guys. Thank you.